ketemu lagi sama saya di kelas, di kelas selanjutan dari upper intermediate ya kelas ini hari ini kita seperti biasa kita akan belajar materi sebentar kemudian dipraktekkan nah karena beberapa teman di kelas ini sudah banyak yang keluar ya, jadi cuma tinggal beberapa siswa saja kalau siswanya tidak datang secara berbarengan maka speaking-nya agak susah ya. speaking agak susah makanya metodenya saya rubah dulu ya Kelas, karena kelasnya ini kebanyakan, bikin sama mengerjakan tugas. Ya, saya tidak punya pilihan lain ya. Soalnya yang datang sedikit, sudah pada keluar semua ya. Ya apa-apa. Nanti mudah-mudahan angkatan selanjutnya banyak siswanya. Nanti saya mohon teman-teman dari wakaf milenial untuk ini ya, untuk periode berikutnya itu rajin promosi ya. Jangan cuma di insta. Biasa. siswanya banyak latihan ini, latihan apa? Fungsi. nanti juga saya bantu oke, selanjutnya kita lanjutkan materi kemarin ya kemarin kita belajar tentang penggunaan ini, apa penggunaan pak dalam bahasa Inggris ya Nah ini kita hari ini akan belajar tentang uh, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat berita. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu news sentence gitu ya, bukan seperti itu. Bahasa Inggrisnya itu adalah report... Mister, sorry suaranya oh, terputus-putus. Portal itu namanya punya kalimat tidak kalimat. Tiga. Sudah sudah mendengar? Halo? Sempat suaranya terputus-putus, Mister. Iya. Yes. Halo, bagaimana? Ya, Mister. Masih terputus-putus, Mister. Ini ya, bukan Etnawi, Pak. Nama... Halo, bagaimana? Halo? Halo? Halo, ini udah jelas, Mister. Oke, okay, uh, okay, uh, nah uh, ini, Pak, in Ngawi ya, Pak? Bukan at Ngawi. Kalau nama kota itu nggak boleh pakai at, Pak. Ingat materi kemarin, Pak. Materi apa? Elementary kemarin, nama kota, nama daerah, nama negara, nama sebuah distrik, atau sebuah... Neighborhood itu jangan pakai at, harus pakai in, karena sudah diatur. Tapi kalau misalkan sebuah posisi, ya misalkan saya di mall segala macam, itu tinggal ngejaz. Jadi boleh pakai in, boleh pakai on, boleh pakai at. Kalau di atapnya mall berarti pakai on, kalau sedang menunjukkan posisi itu pakai at. Kalau pakai in itu berarti di dalam, di dalamnya. Jadi ingin menjelaskan bahwa saya berada di dalam mall yang jelas kalau nama kota, nama negara atau nama sebuah daerah, ya. daerah itu bukan cuma ini ya, bukan cuma provinsi ya, meliputi nama nama ini, nama apa itu nama sebuah distrik atau nama sebuah lingkungan. Jadi misalkan saya tinggalnya itu di apa di lingkungan orang Arab misalnya, nah itu boleh menggunakan ini. Jadi seperti itu. Yang jelas tidak pakai R. Oke lanjut ya. Ah, Oke, okay. nah sekarang kita akan belajar tentang reporting clause atau kalimat uh, ini apa laporan atau kalimat berita loh bahasanya misalnya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. She explained that she couldn't take the job until January. Ya. Dia bilang atau dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengambil pekerjaan sampai Januari. Take the job itu artinya kayak kayak menerima orderan atau menerima apa gitu ya. Jadi kan kalau kita kerja itu kan biasanya ada yang kita itu bisa milih, gitu ya. bisa milih mau mau ngambil apa tidak. Gitu ya. Nah, eh, nah ini perhatikan. Ini adalah sekali lagi kalau bahasa Indonesia itu kalimat tidak kalimat tidak langsung, kalimat tidak langsung. Jadi kita itu menceritakan apa yang orang lain ceritakan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan di sini. She explain. Dia bilang atau dia menjelaskan. Nah, that itu artinya bahwa. That itu artinya bahwa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, that itu tidak tidak wajib. Ya. That itu bisa ada bisa tidak. Nah. Jadi, makanya kalau dalam soal-soal grammar atau dalam buku-buku penjelasan grammar, ya, itu biasanya di dalam kurung seperti ini. Karena ini sifatnya op optional. Boleh ada, boleh di... Boleh Suaranya terputus, putus, Mister. halo oh. halo mister oke okay, uh, maaf ya mungkin akan sering keluar karena tadi hujannya deras sekali ya uh, mudah-mudahan apa uh, sudah mendingan ya kali uh, suara saya putus-putus masih putus-putus halo clear mister okay, so ya oke okay. nanti tolong saya dikabarin ya via via teks Ya, kalau misalkan ini, ya. saya lanjutkan lagi ya. Ini adalah kalimat tidak langsung dalam bahasa Indonesia. Artinya, kalimatnya itu melaporkan, ya, melaporkan apa yang dikatakan oleh orang lain atau menceritakan apa yang dikatakan oleh orang lain. Contoh, she explained that she couldn't take the job until January. Nah, yang ini ada, terdiri dari dua. dua klausa. Ya, klausa pertama itu reporting clause. Artinya siapa yang ngomong. Siapa yang ngomong. Ya, reporting clause. Yang kedua adalah reported clause. Ya, reported clause. Artinya siapa yang, ah, sorry, apa yang dilaporkan. Tidak ya, mengapa, ya. where to put. ayo silakan suara saya terdengar enggak? halo halo dengar Mister oke okay. oke okay, ya oh ya maaf mah siswanya sedikit maaf saya saya keinget ngajar kelas intermediet ngajar kelas bermedia semua soalnya. Oke. Okay. tell me where to put the boxes? Uh, di, uh, di kartus ya. Boxes itu bisa diartikan kartus. Kalau box itu ya maknanya ada dua. Ya. Uh, dia punya dua makna. Makna pertama itu adalah lanjut ya. Nah teman-teman jadi seperti ini ya. Ini adalah apa contoh kalimat tense. Kita hari ini belajar direct sama indirect sentence. Saya akan jelaskan. Saya akan tadi kita belajar dari bukunya. Ya, sekarang saya akan menjelaskannya dengan bahasa saya sendiri supaya kalian bisa paham. Soalnya itu materi apa? Materi materinya agak berat. Soalnya gimana? I said to her, I want tandatanggu karena apa tadi? Karena kenapa kurung? Karena ini sifatnya op, optional, boleh ada, boleh di, tidak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini wajib, ya, karena ini artinya bahwa ya. that, tapi berakibat bahwa That ini artinya bahwa I said to her that I want to pick her up. Karena saya bilang bahwa saya akan, saya mau menjemput, menjemput ya. pick her up itu artinya menjemput dia, ya. pick them up. Ya. Itu itu apa bahasa sehari-hari, jadi silahkan dihafal. Setidaknya di kalian tak paham gitu ya. Kalau ada yang orang bilang pick her, itu maksudnya bukan diangkat ya. Karena pick itu artinya kadang diangkat, bukan. Pick itu artinya kalau dia ada up-nya, tambahan up itu artinya jemput. I said to her that I want to pick her up. Perhatikan di sini. Kenapa ini pakai simple part? Nah, sekarang bilang kenapa ini pakai simple pas Adakah yang tahu kenapa ini pakai simple pas karena dalam konteks kalimat ini itu diucapkannya kemarin atau istilahnya itu sudah sudah lampau gitu ya maka ini menggunakan apa itu menggunakan simple pas nah kenapa ini menggunakan Simple present, adakah yang tahu? Dalam kalimat ini menyatakan fakta, bahwa faktanya saya mau sekarang jadi apa, istilahnya itu belum belum kesampaian jemput. Gitu ya. Jadi, masih jemputnya itu besok atau bagaimana gitu ya? Nah, jadi teman-teman, intinya dalam... Kalimat berita seperti ini memiliki dua dua klausa. Ini adalah yang merah ini adalah reporting clause. Reporting clause itu artinya siapa yang ngomong, siapa yang ngomong apa. Jelaskan apa namanya reporting reporting clause. Yang kedua ini adalah reported clause. Nah, ini kalau ini report pakai pakai jaren ya. Kalau yang ini reported Ya, pakai pakai verb tiga ya, reported clause artinya dia itu ngomong apa yang yang nyampaikan berita itu mau ngomong apa nah jadi jangan cat kalau tensisnya itu bisa bisa sama atau bisa berbeda karena sekali lagi tergantung nih, kalau biasanya Okay, perhatikan kalimat ini ya. My mother says that I am not allowed to hang out with strangers. Apa tidak boleh atau tidak diizinkan untuk hang out, apa itu? Main dengan Orang, orangnya, orang, orang, apa tidak seperti ini? Saya, saya, saya, karena ini, jadi sampai sekarang, ibu saya itu masih memberitahu saya supaya tidak main sama orang-orang asing. Nah, kenal. makanya seperti itu, says kalau konteksnya itu masih berlaku sampai sekarang tapi kalau dibilangnya dulu tidak sekarang, sekarang sudah tidak dibilangin lagi kalau jangan main sama orang asing karena udah gede kan, kalau ini masih kecil mungkin boleh tapi karena sekarang saya sudah gede ya berarti bilangnya I. my mother said that I wish not loved Bukan, sekali lagi, ini bukan selalu sama. Jadi tidak harus ini simple press, simple pass, ini simple pass, simple present, simple press. Tidak harus seperti itu. Tergantung konteks-konteksnya. Kenapa? Karena ini kadang tidak menjadi satu kesatuan. Ingat, ini kalimat, kalimat indirect seperti ini, kalimat tidak langsung seperti ini. Oh. Oke, okay, halo? Sudah terdengar? sudah terdengar? Halo? Halo? Sudah terdengar? Halo? Halo? Halo, halo Sir? Oke, okay, sudah terdengar ya? Aman. Aman ya? Oke. Okay. Nah, maksudnya saya, saya seperti ini loh. Ini itu tidak selalu menjadi satu kesatuan. Ingat, ini dipecah menjadi dua. Ini, yang warna merah ini adalah klausa pertama. Nah, yang setelah that ini, itu adalah klausa kedua. Jadi, tidak harus sama. Tensisnya tidak harus sama. Tergantung konteks-konteksnya. Contoh yang atas ini. I said to her, saya bilang ke dia bahwa saya mau menjemput di dia. Nah, ini ada simple past, ini ada simple pre Present. Kenapa? Karena keinginan dia untuk menjemput orang yang, di, yang, yang diajak ngomong ini se sampai sekarang masih, gitu loh. Sampai sekarang masih berlaku, maka menggunakan simple simple present. Ken yang kedua ini perhatikan. Kenapa ini dua-duanya menggunakan simple past? Karena konteksnya itu dua-duanya sudah berla berlalu, dua-duanya itu sudah berlalu, maka. Tesisnya seperti ini. Gitu ya. My mother said, ibu saya bilang bahwa saya tidak diizinkan untuk hangout. Apa itu hangout? Apa itu hangout? Halo? Halo? Apa saya putus-putus? Halo? Halo? Mbak Aisyah, halo? Suaranya jelas, mister. Jelas ya, oke. Okay. Tolong saya dikasih tahu ya. Kalau diam semua itu saya kadang apa takutnya putus-putus. Oke. Okay. Hangout itu okay. artinya main, ya, main with strangers bermain dengan orang asing. Sekali lagi, kenapa ini pakai shade? Kenapa ini pakai was? Karena konteks itu di masalah, tuh, dua-duanya: klausa baik, klausa pertama, maupun klausa kedua, kedua, gitu ya. Jadi, intinya, tenses-nya itu tidak harus ikut, tidak harus ikut. Nah, sekarang kayak gini misalkan kayak gini ya, ini, ini yang sering ini ya, kalau kalian menulis tulisan ilmiah ya, mungkin Mbak Mubi atau Pak Marwi ini dan siapapun yang menonton video ini, kadang kita kalau mengutip dalam sebuah bacaan sebuah bacaan kepada tulisan kita gitu ya, misalkan kayak Hartono dalam bukunya berjudul ini bilang seperti apa gitu ya nah, misalkan ini Hartono says that the infant. Okay, perhatikan kalimat ini Hartono biasanya kayak gini ya kalau yang sering ini biasanya kayak gini ya. Ya nggak teman-teman biasanya pasti kayak gini ini anggap saja ya ini anggap saja ini sebuah kutipan dari dari buku. Hartono says that the infrastructure needs to be improved for the, country, the country's development. Does anyone know how to translate this one? Does anyone know? Ada yang tahu bagaimana cara menerjemahkan ini? Hartono mengatakan bahwa infrastruktur needs to be improved. Butuh untuk di diperbarui atau diimprove ya, diperbaiki untuk perkembangan negara, negara, untuk perkembangan negara. Nah, perhatikan, kenapa ini pakai sis? Terus, kenapa ini pakai sis? Karena apa yang dikatakan Hartono itu masih berlaku sampai seka, sekarang. Apa yang dikatakan oleh Hartono itu sampai sekarang masih berla berlaku. Hartono, Hartono-nya sampai sekarang masih bilang seperti itu. Di bukunya itu, bukunya Hartono itu sampai sekarang masih bilang seperti itu. Makanya menggunakan kata seize. Kenapa di sini pakai niche? Kenapa tidak nitid gitu? Karena sebuah teori ini yang dituliskan Hartono ini sampai sekarang masih berla berlaku. Ini ya. Jadi ini adalah cara untuk menulis sebuah sebuah artikel ilmiah. Ya. Jadi dilihat dulu konteksnya. Membutuhkan memang, membutuhkan kejelian dalam menulis ilmiah ya, khususnya untuk tensis. Karena tensis itu ya itu, kadang itu bisa di tengah-tengah, bisa di tengah-tengah. Kita harus memutuskan kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau saya, kalau saya itu melihatnya seperti ini teman-teman. Kalau saya, kalau kalian ini menggunakan trik saya ya. Kalau orangnya itu sampai sekarang masih terus mengata, mengatakan itu, maka gunakanlah simple present. Kalau teori itu masih berlangsung sampai sekarang, masih masih masih apa masih tetap digunakan, gitu ya, masih valid, ya, masih valid penggunaannya, maka menggunakan simple simple present. Tapi kalau teori itu sudah tidak berlaku lagi, tidak valid, misalkan ada teori yang mengatakan bahwa bumi, bumi itu datar, gitu ya ini anggap aja simpel aja kalau bumi itu datar kira-kira sudah valid atau tidak valid masih valid atau tidak valid sudah tidak sudah tidak valid gitu ya. sudah tidak valid kenapa karena sudah dibantahkan dengan apa gitu? dengan, dengan bukti dengan banyak bukti kan. Ya. maka teori seperti itu yang sifatnya sudah terbantahkan itu menggunakan simple simple pas tapi kalau sekali lagi tapi kalau teori itu masih berlaku sampai sekarang, gunakanlah simple present. present Bisa dipahami, teman-teman? Oke, -teman? saya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu memang cara menggunakan. Uh, saya nggak tahu ya, teman-teman di sini uh, pernah pernah menulis artikel dalam bahasa Inggris atau tidak? Tapi kalau menulis artikel dalam bahasa Inggris, uh, yang kalian perhatikan itu adalah. Bagaimana konteks itu? Apa ininya? Bagaimana konteks dari apa yang kalian mau tulis, ya atau apa yang kalian mau kutip dari sebuah bacaan? Itu bagaimana? Kalau kutipan itu masih berlaku sampai sekarang, sebuah statement itu masih berlaku sampai sekarang, gunakanlah simple present. Makanya, teman-teman, kalau kalian melihat teks-teks hukum. Ya, teks teks hukum khususnya undang-undang, konstitusi itu selalu menggunakan simple present, simple present. nggak mungkin dia pakai simple past. Kalau undang-undang pakai simple past itu aneh. Undang-undang itu menggunakan simple present. Kenapa? Karena berlaku sampai sekarang. Berlaku sampai sekarang. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah kalimat apa tadi? Indirect sentence. Kalimat tidak langsung tidak langsung lebih spesifik lagi reporting sentence kalimat ini laporan kalimat laporan nah laporan itu ada yang langsung ada yang tidak langsung tidak langsung nah yang seperti ini teman-teman itu tidak tidak langsung ini tidak langsung artinya boleh apa misalkan kayak gini Ibu saya tadi bilang suruh jaga rumah bukan Ibu saya bilang saya harus jaga rumah. Berarti yang bilang itu ibunya. Kita itu mengu, mengutip perkataan ibu kita. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan ini, dibuatnya kalimat langsung, kalau kalimat langsung itu seperti seperti bacaan novel itu ya. Misalkan gini. Oh, I say. Say. One. kan gini ya my mother, save, you are not yo, itu bloggers, kemudian tanda apa? Apostrop ya, koma dua itu kalau dalam bahasa Indonesia apostrop titik, jadi dia itu berbentuk putih. Kutipan. Nah ini kalau dia itu kalimat lang, langsung, kutipannya itu langsung, direct, direct sentence, kalimatnya langsung. Tapi kalau kalimatnya tidak langsung, ya seperti ini kutipannya. Kalau nah, biasanya my mother said. Nah, biasanya kalau di novel atau dalam tulisan ilmiah, ya, apa tulisan sastra itu di belakang kata ibu, gitu ya, di belakang. Nah ini namanya kutipan lang, kutipan langsung. Nah, seperti ini kutipan langsung kalau ini kutipan tidak langsung kutipan tidak langsung nah, jadi seperti ini ya coba kita kembali lagi ke buku ya supaya kalian ini imbang ya jadinya saya akan menerjemahkan apa yang di uh, coba diterjemahkan oleh uh, buku ini karena kalau membaca buku ini terlalu panjang Oke. nah Kalimat uh, itu diingat ya kalimat direct, indirect sentence atau kalimat tidak langsung yang sifatnya reporting seperti ini itu tidak harus pakai that. Ada yang seperti ini. He, tell me, where to put the boxes? Dia tidak memberitahu saya gimana menaruh kotaknya. Nah seperti ini. Ini pakai apa? Where? Biasanya itu ada batasan. Contoh lagi misalnya. He didn't tell me how he would get to London. Dia tidak memberitahu saya bagaimana dia akan sampai ke London. Maksudnya how would, how, how would get to London itu cara dia ke London itu bagaimana. Naik bis, naik kereta, naik pesawat, naik, naik kapal selam dan sebagainya gitu ya. Artinya yang dilihat itu bagaimana, bagaimana kesananya. Itu how to get there. Jadi misalkan Mbak, Mbak Mubi atau Pak Maru ini kesasar di sebuah apa, daerah gitu, misalkan di negara apa, di luar negeri bilangnya, how could I get to train station? How could I get? How could I get dan nah, seterusnya, karena itu get to itu maksudnya cara kesananya bagaimana, cara kesananya itu bagaimana. Nanti ya ditunjukkan jalannya, kemudian naik apa nah, kayak gitu nanti. Kemudian selanjutnya, perhatikan ya. He agreed that it wasn't a good idea. Dia setuju bahwa itu bukan ide yang bagus. Nah, ini kalimat langsungnya seperti ini. You're right. It isn't a good idea. Nah, di, ini kan kalimat langsungnya. Nah, ini kalimat tidak, lang tidak langsungnya sekali lagi ya teman-teman sometimes the tenses itu tidak harus sa tidak harus sama. Lihatkan di sini ini ada simple past ini ada simple past kadang kadang itu bisa berbeda ini simple past ini simple present boleh kenapa karena ini sebenarnya sudah terpisah menjadi dua klau klausa menjadi dua klausa balik lagi ke atas ya Klausa yang ini, she explained, I didn't tell you, atau apa, itu disebut sebagai reporting clause. Klausa laporan. Artinya siapa yang lapor. Yang yang lapor itu siapa. Nah, reported clauses, atau reported clause, itu adalah apa yang disampaikan oleh yang ngomong tadi. Intinya itu apa? Dia tuh ngomong apa. Itu reported clause. Ini ya, ini sangat penting biasanya dipakai untuk sebuah penulisan akademik ataupun bagaimana kalian memahami sebuah sebuah para sebuah ini bacaan itu sangat penting sekali makanya apa itu diingat baik-baik khususnya kalau ingin menulis bahasa Inggris ya, ya. nanti kalau misalkan ingin mengutip sebuah bacaan gitu ya, nah itu menggunakan ini. Nah sekali lagi. Uh, tidak harus pakai that ada banyak versinya contohnya ada 5hs lima w lima ada she asked me what the problem was she asked me what the problem was apa sih masalahnya itu apa sih masalahnya what the problem ada bae Halo. Halo teman-teman, bisa mendengarkan. saya? Halo, Sir. Ya? Halo? Oke, eh, maaf. Eh. Uh, La Ya. Nah, saya jelaskan lagi. Tidak pakai that. Kalau tadi kan pakai that ya, saya bilang bahwa bla bla bla. What the problem was? Artinya bagaimana? Dia bertanya ke saya apa masalahnya? Apa masalahnya? What the problem was? Apa sih masalahnya? What the problem was? Kenapa pakai was? Karena kalimat ini adalah kalimat nomi nominal. Jadi nggak boleh. She asked me what the problem? Nggak boleh. Karena ini harus kla klausa, jadi tidak boleh tidak boleh frasa biasa itu tidak boleh. Ya, Wajiblah, wajib klausa. Kalau cuma si asmi what the problem ini sudah di Ada klausa pertama, ada klausa kedua kedua. Lanjut ya, sekali lagi ini contohnya pakai "death". Ya, "death" itu artinya apa? Bah, bahwa, tapi dalam bahasa Inggris itu tidak boleh, tidak cuma ada "death" aja. Contohnya yang bawah ini, he didn't, he didn't tell me where to put the boxes," dia tidak bilang ke saya atau dia tidak memberitahu saya gimana meletakkan kotak-kotak itu, gimana apa, kapan, misalkan. Dia tidak bilang ke saya kapan harus harus berangkat. Atau gini, dia lupa memberitahu saya siapa nama dia. Boleh. Pakai siapa, pakai ini boleh. Selain that, intinya, itu biasanya dipakai 5, ini, 5W1H. Nah ini, seperti ini. Nah ini boleh pakai if you juga. Selain pakai 5h1h, pakai if juga boleh. If nanti kalau pakai if aturannya tetap berlaku seperti kemarin ya. Aturan yang itu yang keempat itu yang bentuk 0, bentuk 1, 2, 3 yang mungkin kalian masih ingat, ya itu masih berlaku masih berlaku. Contoh, please wanted to know if if atau whether itu artinya sama aja jika atau apakah gitu itu kalau dalam bahasa Indonesia meaning is the same, same. maknanya sama uh, we had any photos of our holiday uh, Liz, Liz itu biasanya singkatan dari Elizabeth ya. El, kalau punya nama Elizabeth itu di, biasanya dipanggilnya Liz uh, Liz ingin tahu List ingin tahu apakah atau a, jika atau apakah itu sama aja kan kalau bahasa Indonesia apakah kita punya foto liburan kemarin misalnya itu apakah kita punya foto jika kita punya foto kan kan kalau kalau bahasa Inggris tuh bahasa Inggris mirip ya semantiknya mirip. semantiknya mirip the usual word order wh pakai wh Uh, misalnya lima w pertanyaan double h itu itu loh, 5 w 1 h itu loh, atau pakai if atau weather clause itu boleh aja Have you seen Paul recently? Apakah kamu sekarang apa uh, melihat Paul? She wanted to know if I had seen Paul recently. Nah, oke okay. ini tensesnya apa? Tensesnya adalah simple uh, sorry past past per Past perfect, pas perfect itu bisa diartikan baru, baru saja, baru saja tapi kemarin, atau baru baru ini tapi kemarin. Kemarin saya barusan menjelaskan ke kelas, apa itu ke kelas intermediate tentang ini, jadi ini disebut past perfect, past perfect. She asked me where I found out. Where did I find bla bla bla? Jadi intinya seperti itu. Tidak harus pakai, tidak harus pakai bed. tidak harus pakai that seperti ini. Bisa bentuknya itu yang lain. usah pakai 5W1H yang bersifat pertanyaan, tapi maknanya tidak pertanyaan ya. Misalkan saya ingin tahu, dia ingin tahu siapa yang merusak mobilnya dia. Dia ingin tahu siapa yang merusak mobilnya dia. Itu kan kalimat kutipan juga toh? Kutipan sifatnya itu laporan, reporting. ayah saya ingin ingin tahu gimana bangunan yang hendak dibeli. Kan kayak gitu. Bangunan yang hendak dibeli. Itu kan apa? Ini apa eh klausa, dalam konteks ini klausa, bukan frasa tapi klausa. Okay. Any question silakan tangannya inilah. Nanti quotation kutipan. Nah kalau kalian mengutip teman-teman, pastikan harus benar maknanya, tensisnya itu harus harus benar. That is uh, the The detrimental point of academic writing, karena kalau academic writing itu pasti kita menu, menulis dan mengutip. Ya, gak? yakin nggak mungkin kalian melakukan academic writing tanpa mengutip itu nggak mungkin. Kutipannya bentuknya itu bisa beda-beda: ada yang IPA, ada yang MLA, ada yang... ada MLA dan sebagainya. Tapi yang jelas, kita... Selalu mengu mengutip, nah ini kalau kalian tahap pertama untuk quotation ini. Uh, Pak Maru ini bertanya, "Apa bedanya dengan connection?" Connection itu yang itu, Pak, yang tuh n but gitu. Kalau itu nggak bisa, Pak, ya. itu preposisi itu connect konektor, Pak. Konektor itu bisa berpreposisi maupun conjunction. Uh, untuk yang 5W, 1H sama IF itu wajib ditulis. Mbak. Tapi kalau that itu opsional. Nah, kalau 5W, 1H itu wajib ditulis. Misalnya gini, saya ingin tahu siapa yang mencuri HP saya. Siapa yang mencuri HP saya. Bukan siapa. Saya ingin tahu yang mencuri HP saya. Kira-kira ini enggak? Enggak nyambung kan? Makanya untuk that itu boleh dihilangkan. Karena that itu artinya bahwa. Bahwa dalam bahasa Inggris itu tidak harus ditulis, bisa hilang. Tapi kalau 5W1H itu wajib wajib ditulis. Nah, contohnya di sini ya. Saya kasih contoh di sini aja dulu. Nanti akan saya jelaskan lagi. Misalkan gini. Hanya that aja. Iya, yang yang bisa dihilangkan itu hanya that aja. mbak Sisanya tidak. Contoh gini. He asked me per, perhatikan kalimat ini ya Pak Maruni ini dan Mbak Mubi, dan juga teman-teman yang nonton video ini kalau kalau ada yang nonton. he asked me why I didn't want anything to eat she asked me why kenapa saya tidak mau makan apapun tidak mau makan sama sekali gitu ya kalau bahasa Indonesia nya nah tuh why saya uh, dia tanya kenapa saya nggak mau makan makan. Jadi kalau pakai UI atau 5W1H ini, WH, ya, WH question itu maksudnya 5W1H itu ya, itu uh, harus ditulis. Tapi kalau that itu bisa ada, bisa ti, bisa tidak. Contohnya di sini ya, kalimat ini, perhatikan. He agreed that it wasn't a good idea. Nah Ini ada that-nya. That di sini artinya apa? Bah Bahwa dia setuju bahwa itu bukan ide yang bagus. Datanya bisa dihilangkan. Di setuju, it wasn't good idea. Boleh. Karena that dalam bahasa Inggris, yang kalau bahasa Indonesia berarti bahwa, itu sifatnya optional. Boleh ada, boleh tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam tata bahasa bahasa Indonesia, itu wajib ada. Ibu saya bilang bahwa, ibu saya bilang bahwa, Rumah itu harus bersih ketika dia pulang. Rumah itu harus bersih ketika dia pulang. Ibu itu bilang bahwa, kan? Ada bahwanya. Tapi kalau bahasa Inggris bahwa itu boleh, boleh dihilangkan. Ibu kita bilang, my mother said the house langsung gitu aja, nggak harus that the house gitu nggak apa-apa. The house should be clean. Ya, should be sorry, clean when she when she is home. Saat dia, pu, saat dia pulang. Jadi, seperti itu, Mbak Mulby. Is that answering your question? Uh, that yang, yang bisa dihilangkan itu, that yang berarti bahwa, Ma, that yang berarti bahwa, saya, saya kerucutkan lagi ya, that yang bisa dihilangkan itu adalah that yang berarti bahwa, kalau that yang Relatif pronoun yang seperti kemarin kita bahas itu bisa hilang kalau ada tubinya yang mengikuti. ya Buka ini ya, ke sini lagi ya. Kita sedikit mundur ke belakang. That yang berarti bahwa itu bisa hilang karena sifatnya opsional Contoh, saya bilang lagi ya. He said that he left his wife. Dia bilang bahwa dia meninggalkan istrinya. Berarti that ini artinya apa? Bah bahwa karena ini artinya bahwa boleh boleh hilang. He said he left his wife. It's fine. Gak ada masalah. Tapi kalau misalkan gini apa itu? Uh, Artinya apa? That house should be sold. Rumah itu harus di, dijual. Rumah itu harus dijual. Nah, that di sini artinya bahwa atau tidak? I, tidak. Ini artinya I, itu. Maka ini tidak boleh dihilang, dihilangkan. Makanya that itu bisa hilang kalau satu, dia ya bentuknya itu adalah uh, sorry maknanya itu bahwa dalam kalimat tidak langsung, ya, indirect sentence. Yang tadi yang kita bahas ini by the way indirect sentence ya kemudian boleh hilang kalau dia itu berbentuk relatif pronoun seperti kemarin ya yang kita sudah bahas Pak Mbak Mbak Mulbi dan Pak Maru ini seakan gini uh, the house there. Oke, okay, perhatikan kalimat ini. The house that is located in the village, in the Halo, halo, Mbak Aisyah, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, suaranya halo, halo, halo, halo, halo, terdengar halo, halo, halo, halo, Mohon maaf ya, karena hujannya lumayan deras, jadi uh, sedikit mengganggu koneksi. mudah uh, agak agak besok sudah mendingan. Oke, okay, uh, bisa suara saya, teman-teman, bisa mendengar suara saya. Baiklah, uh, baca, lancar ya baca, baca, ya oke okay, lanjut ya nah di sini kalian baca, ya, teman teman baca, baca, baca, baca, baca, di sini ada dua penggunaan debt. Kira-kira, debt yang hijau sama debt yang merah itu apa? Bedanya apa? Does anyone know? Ada yang tahu? Kira-kira, oke. Okay, kalau butuh waktu, saya kasih waktu satu menit. Silakan, bedanya debt di sini sama debt di sini itu apa? Bedanya ada dua debt di sini, ya. Kira-kira, nanti soalnya ada yang bisa dihapus, ada yang tidak bisa dihapus. Ada yang bisa dihapus, ada yang tidak bisa dihapus. Silakan. I give you one or two minutes to define atau to find ya. uh, sorry to define both that. Ya. Jadi that dua, dua kedua that itu kira-kira satunya apa? Yang hijau itu apa? Yang merah apa? Silakan. Ditulis gak apa-apa, diketik nggak apa-apa. I'm, I'm patient. Ya. Saya saya tunggu gak apa-apa. sekali lagi maknanya ini rumah yang terletak di desa itu ya kolaps itu rubuh ya. rubuh dikarenakan hari itu apa dikarenakan angin topan gitu ya. harikin itu angin topan atau angin puting beliung kalau bahasa Indonesia ya oke silakan ada yang berniat jawab nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya, saya jelaskan. Kalau ada kalau ingin berniat jawab saya kasih waktu 1 sampai 2 menit, silakan. Bedanya debt yang warna hijau sama debt in red Kira-kira ya. apa? Sir. Iya, Wami Mudi. Uh, yang satunya itu yang hijau itu uh, teksnya tuh artinya yang ya? Ya, yang berarti apa mbak? Yang yang itu kemarin disebutnya apa? Relatif? Pronoun. Nah, relatif pronoun, oke. Okay. Yang ini, yang merah? Eh, uh, itu ya artinya. Artinya itu bagus. Dia itu penunjuk, penunjuk ya, penunjuk kalau di sini dia menjadi adjective. Eject. ya. Adjektif itu menjelaskan kata ben menjelaskan kata bendanya rumah uh, desa itu desa itu rumah itu bukan berarti menjadi ecek bisa dipahami Pak uh, Pak ini dan Mbak Mudi bisa dipahami Mbak nggak harus dijawab speaking nggak boleh di aja gitu boleh di kolom chat ya kalau Mbak lagi sedang sibuk boleh dijawab yeah, gitu aja, nggak apa -apa. nah karena ya karena ini karena ini dia itu adjective, ya, maka ini tidak boleh hilang. Karena kalau hilang, maknanya berubah di desa. Desa apa kan nggak tahu. Desa apa kan nggak tahu. Makanya ini tidak boleh hilang. Yang boleh hilang itu adalah ini. Tapi hilangnya itu bukan cuma dead aja, Tapi sekalian to be, to be Ingat, ini bentuknya apa? Kalimat apa ini? Ada to be, ada verb berapa ini pukti tidak berarti bentuk pasif bagus enggak? bentuk pasif rumah yang terletak rumah yang terletak pasif dalam bahasa Indonesia itu bisa pakai di bisa pakai ter-terletak itu juga kalimat pasif rumah yang terletak di desa itu rubuh dikarenakan angin-angin topan nah ini bisa dihilangkan, tapi dihilangkannya itu bukan cuma bukan cuma that-nya aja, tapi sekalian tubing be, to be The house located in that village collapsed due to hurricane. Jadi tadi ya, that yang bisa hilang, Mbak Muldi dan Pak Merumi, that itu yang bisa dihilangkan, itu bukan cuma that yang artinya bahwa saja, tapi juga that yang artinya itu yang yang artinya yang kok agak, agak rancu ya arti yang memiliki arti yang, gitu ya. yang memiliki arti yang, yang menjadi relatif renang. Tapi hilangnya itu bukan cuma adatnya aja, tapi sekalian to be yang mengik, mengikuti. Jadi kalau cuma hilang kayak gini enggak boleh, karena dia menjadi kalimat kok kayak gini, ya. menjadi perkara kok kayak gini. Jadi dihilangkannya itu se sekalian tubinya, yang ini ya, oke bisa dipahami bang Muby? Oke, okay, okay. jadi intinya untuk kalimat ini, ya, untuk kalimat seperti ini, kalimat kutipan seperti ini, yang bisa dihilangkan itu adalah that yang berarti bah, bahwa, karena dia itu dalam penggunaan bahasa Inggris itu dia memiliki fungsi optional, boleh ada, boleh tidak, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu harus harus ada soalnya, saya bilang bahwa, blah, blah, blah. Atau, tapi kalau kalau yang lain selain that itu wah wajib ada. Misalkan saya ibu saya bilang kalau kalau besok harus cepat pulang, misalkan kayak gitu. Seperti itulah. Jadi kalau kalau andai uh, apakah ya. terus ini 5W1H tadi itu wajib a uh, wajib ada. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit sedikit nah kalimat seperti ini kan supaya kalian nggak nggak bingung juga Halo teman-teman, halo. Halo, teman-teman, halo, halo. Halo, Sir. Halo. oke okay. Sorry ya. Anggap aja kalau saya sebentar gitu ya. Karena hujan lebat. Oke. hias oke. Bisa mendengar suara saya kan? Mbak Mudi dan teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa saya. ya, bisa ya. Okay. He asked what the problem was. Perhatikan ini. Uh, ini ada berapa klausa? sekali lagi? Ada berapa Klausa? Dua. How many? Dua, bagus ya. How many clauses? Two, ya. Pertama, ada klausa ini yang menjelaskan siapa yang ngomong. Itu namanya reporting clause. Yang kedua adalah reported clause, orang yang ngomong itu siapa? Eh, sorry, yang apa yang diomongkan tuh apa? Perhatikan di sini, teman-teman. Kenapa di sini ada the problem was? Kenapa di sini tidak gini aja? What was the problem? Kenapa juga tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini saudara? Nah itu versi pertama. Versi keduanya kenapa nggak seperti ini? Kenapa bosnya nggak hilang sekali ya? Kenapa yang benar itu harus seperti ini? Kenapa yang benar itu harus seperti ini? Kira-kira kenapa? Coba. saya tanya langsung. Gitu. Why? Why? Kenapa yang benar itu yang ketiga ini? Kenapa nggak yang satu atau dua? Karena kalau harusnya kan seperti ini kan? What was the problem? Ya nggak? Halo teman-teman, halo. Bisa mendengar saya? Halo. Yes, sir. Uh, jadi teman-teman, kenapa kok dia harus di pelabel Pertama, dia ini harus. Kalau yang kedua ini salah ya. Kenapa? Karena dia ini harus harus berbentuklah klausa. Klausa itu kalimat dalam sebuah kali kalimat. Klausa itu mengandung apa mbak? Mengandung subjek dan. Uh, predi sub. nah subjek dan verb juga jadi dia itu kalimat dalam sebuah kali kalimat. Kalimat dalam sebuah kalimat itu namanya klausa. Ya, misalkan ibu saya bilang bahwa saya bla bla bla berarti ada dua, ada dua klausa subjek verb, ada word, kemudian subjek subjek verb. Nah, maka itu karena ini harus klausa, maka harus ada. VOP-nya. Kalau ini hilang ada vop enggak Yang di sini, yang merah ini. Nggak ada. Nggak ada, makanya harus di, di sini. Nah, kenapa letaknya di sini, bukan di depan seperti ini? Karena kalau di depan depan kata benda seperti ini, dia ini menjadi kalimat, ta, kalimat TANYA. Jadi kalimat intro-introgatif. Perhatikan, Mbak, kalau ini dihapus. Kalimat tanya, kan? Iya, iya kan tuh kalimat tanya kan, "what was the problem? Apa sih masalahnya?" Gitu. Kalau dia dijadikan kalimat positif, tubuhnya lari ke lari ke belakang. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kenapa harus pakai "was" di belakang? Karena ini berbentuk kalimat "aku maaf berbentuklah klausa be-nya nggak boleh di depan karena kalau tubi di depan itu namanya kalimat kalimatannya. Nah, makanya ini akan sering ketemu kalau dalam konteks klausa itu akan sering ketemu. Kenapa sekali lagi tidak boleh tidak boleh cuma ini tidak boleh cuma frasa tapi harus kla, klausa. Klausa itu sama seperti kalimat jadi subjek dan dan verb karena klausa itu kalimat dalam kali kalimat, jadi sebuah kalimat di dalam kalimat lanjut ya, Oke, Silakan kalau nanti tanya, silahkan ditulis dulu atau langsung ditanyakan boleh kalau nggak mau ini, misalkan capek, mbak Mugia atau pak Maru ini capek, boleh diketik aja nggak apa-apa saya akan jawab nanti, jadi seperti itu teman-teman ya, contoh saya akan menjawab ya, Di sini kita jadi kita merubah kalimat apa yang sifatnya ini apa kutipan langsung menjadi kutipan tidak tidak langsung. I won't give you the money back if you keep on at me. You keep on at me itu apa? Kalau kamu terus terus ini terus naki terus gitu ya saya tidak akan memberikan apa mengembalikan uangmu kalau kamu naki terus Jadi biasalah kalau biasanya kalau, kalau naki naki duit itu orang yang ditahdi itu malah malah lebih galak gitu ya jadi gimana ini he he told, he told him misalkan ya to that The money, uh, he told her that he won't give back the money if she kept on at him. Jadi balik kalimat pasif uh, sorry kalimat kutipan langsung dijadikan kutipan tidak tidak langsung. Mbak Mulvi mau coba? Ah, oh, yang nomor berapa, sir? Silakan pilih salah satu aja. Silakan. Nomor tiga aja deh. Tidak, nomor tiga. I can ask my parents to help me again. Saya nggak bisa minta orang tua saya untuk menolong saya lagi. Si... Apa ya? Ini ada ini tuh. Ketilannya ini. Nih. Hmm... Thank you, thank you. Oke, okay. within that. Okay, he he think. would ask. Masa you would ask. Oh itu tuh nggak sepasang gitu, sir? Ya tapi tapi kan jadi negatif, mbak. Ya bahwa, walaupun buta tapi apa wooden gitu kan? Hah. Ya. Hmm. Coba. hmm. Bukan ini ya, sorry, yang atas ini loh, Mbak. Oh, ya yang... uh, udah berarti he feel that he couldn't ask his parents to help him again. So, he feels, he feels ada s nya ya, karena dia pakai. Okay. Oh iya. Yeah. He feels that he could not ask his parents to help him again. Sekarang saya tanya Mbak di sini dia pakai could not ya could not berarti membentuk apa mbak bentuk lampau ya could not kenapa hmm. di sini pakai feels kenapa bukan felt kenapa pakai feels karena dia sampai sekarang itu masih merah merasa tuh kan sampai sekarang masih ngerasa kan uh -uh. nah maka dari itu saya bilang ke kalian kalau kalimat ini ya berbentuk kalimat apa kalimat tidak langsung seperti ini itu tensisnya tidak tidak harus sama. Tergantung konteks konteksnya. You should see the the context. Dia merasa, he feels berarti sampai sekarang itu masih ngera masih ngerasa. Kalau he felt berarti kemarin rasanya, sekarang sudah enggak ngerasa lagi gitu ya. jadi seperti itu. Nah, kenapa ini good? Nah, rasanya itu kemarin, tapi sekarang masih berlaku bisa dipahami mbak mulya kenapa Sir, tadi hikul uh, the apa dan kenapa he dan karena apa ngerasanya itu kemarin gitu jadi uh, bukan rasanya ya uh, dia tidak bisa apa dia tidak bisa minta tolong orang tua itu kemarin tapi perasaan itu mah masih sampai sekarang nah ini pakai can itu boleh sih cut uh, itu kan selain selain penanda ini apa mbak selain penanda lampau kan so. So sopan so, so kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah, makanya boleh put put itu kadang sering muncul tidak tidak semata-mata bentuk sopanan saja. Ini sekali lagi saya mungkin tidak akan bisa ngajar lama ya, jadi waktunya kita paskan aja. Ini sebuah jurnal ya, yang dari University of Ottawa kalau salah, yang kebetulan itu mengutip ini saya, disertasi saya. Jadi dia itu dari Universitas Ottawa itu pakai teori saya. Oke, okay. kemarin saya baru tahu ketika dapat notifikasi di sebuah aplikasi ini, apa, Sebentar ya, saya tak cari kutipannya dulu sebentar ya. nah, Ini kalau ini kutipan langsungnya, ini kutipan langsung, ada koma koma dua gini kutipan langsung. Oke, cari yang kedua tidak langsung sebentar. Nah, oke okay, perhatikan ini ya, Gilman. halo halo tadi putus ya halo halo halo ser halo halo ya oke bisa mendengar suara saya mbak mudi teman-teman lain, like. teman ya, sorry ya, oke, saya akan do anything else, uh, okay. ini lumayan jelas, coba Gilman, Mbak nah, Silat, Mbak mobil bisa bisa diajak bicara Mbak? Oke okay, Sir, bisa ya, Mbak, coba Mbak, Gilman sampai kalimat ini, Gilman sampai argumen, Gilman as, oke, okay. Gilman asserts that steroids Stereotypes are an everyday mental schema that people often unintentionally harbor. Oke, okay. Kilman, coba kalau diterjemahkan bagaimana, Pak? sebelum ini nanti, nanti saya bantu. Kilman, Kilman asertif. Aser aser itu menegaskan menegaskan oh, atau ya ini menegaskan aser Menegas. itu menegaskan bahwa stere stereotype. Stereotype. stereotype setiap adalah eh, ya. boleh dibilang adalah juga boleh adalah skema adalah bacanya bacanya kepalanya dulu mana skema putus-putus ya -putus, Halo Bang Ubi, halo, halo Bang Ubi, halo. Oke lanjut lagi ya, sorry ya, aku kenapa nanya itu ya? Anggap aja istirahat gitu ya kalau saya berus-berus. Gilman okay. menegaskan, oke, okay. Gilman menegaskan bahwa stereotip, stereotip itu stereotip adalah skema mental sehari-hari yang orang-orang itu sering tidak sengaja. Me mengini, membudidayakan atau mengharber itu kayak ini ya, kayak apa? kayak me melanggengkan, gitu ya, langgengkan. Uh, Mbak Mubi tahu stereotip ya? Halo Mbak Muby? Halo? Halo? Halo Mbak Muby? Halo? Halo? halo oh mbak ubi juga keluar ya oke. barusan keluar mungkin sinyal Iya, sinyalnya agak nggak enak eh, ini karena apa jaringannya eh, apa sedang hujan kemudian akhir bulan juga ya, tunggu sebentar ya tunggu mbak ubi satu menit dulu ya tunggu sebentar okay. intinya oke okay, uh, sekali lagi uh, sambil tunggu mbak ubi ya nanti saya kalau mbak ubi datang saya jelaskan lagi uh, yang jelas teman-teman, yang perlu kalian pahami adalah intinya kenapa kok ini pakai simbol pricing semua? Karena di dirban ini sampai sekarang itu masih men masih nagaskan. Untuk kalimat ini ya, untuk klausa yang pertama ini ya. Untuk klausa kedua ini, stereotype are FD bla bla bla, ini maksudnya itu sampai sekarang itu masih masih dipelihara. Harbor itu dipelihara atau dilanggengkan kayak gitu artinya ya. Oke okay, Mbak Muby halo, halo Sir. Oke, okay, ya. Putus-putusnya Sir. Enggak enggak, Udah sama aja. Enggak apa-apa Mbak. Ini jaringannya lagi kacau semua, jadi santai okay. aja pada ini. Makanya ya kita pelan-pelan aja ya. Kalau apa? Kalau nggak bisa ngomong itu anggap aja lagi break. Oke, okay. Mbak Muby perhatikan. Mbak Mbak Mubi, tahu nggak artinya kata Mbak? stereotip Mbak? Apa itu uh, stereotip? Eh stereot- stereotip tuh apa namanya? ngelihat orang tuh dari apa sih namanya? gitu deh, Sir. Stereotap itu adalah sebuah ini ya, sebuah penafsiran berdasarkan uh, golongan tertentu, secara etnis atau secara apa? Jadi, contoh misalkan karakter ya. ya, karakter dan sebagainya. Contoh misalkan saya orang Jawa. Biasanya kalau orang Jawa itu di di stereotapnya bagaimana? kalem gitu kan ya, kalem, apa gitu kan ya? ngomongnya pelan gitu, padahal tidak, tidak semua kan, tidak selamanya stereotip itu be benar. Kalau orang sudah stereotipnya apa, stereotipnya apa kalau orang sudah? Eh uh, terkenal manis-manis orangnya sih. Manis-manis, so. gitu ya. padahal <laughs> nggak nggak juga ya. <laughs> nah jadi seperti itu ya stereotip itu kayak gitu. Nah kadang stereotip itu bisa bisa sesuatu yang baik tapi kadang bisa sesuatu yang, bu, yang buruk, nah ini yang bermasalah itu kalau itu di asusiasi sebagai atau ane gitu ya nah jadi seperti itulah jadi stereotip itu kadang orang-orang itu secara tidak sengaja contoh mbak Mulbi pernah kuliah di Jogja ya Iya kan ya iya sir Stereotapnya ke orang timur bagaimana mbak kadang orang timur apa sih ada... oh ya masih ini Biasanya bagaimana Mbak? Putus-putus Sir, sorry. Sebentar ya, sebentar. Mohon, mohon maaf, Aku tuh takut sinyalku Sir yang jelek Sir. Oke, okay. uh, yang lain bagaimana? Bisa mendengar saya nggak? Sekarang jelas. Sekarang, saya... jelas ya. Sekarang jelas ya. jelas Mungkin, mungkin perpaduan ya. Perpaduan antara sinyal saya dan sinyal Mbak. Ya. yes halo halo halo mbak ruby halo yang lain halo halo yang lain halo halo sir okay. ya sir oke okay, sorry ya oke okay, anggap aja apa ini oke okay, saya balik lagi ke stereotip ya untuk memahami kalimat ini ya stereotip itu sifatnya julukan atau sebuah apa ya sebuah penafsiran ini secara secara meta ya meta metafisiknya metafis. nggak terlihat cara tidak sadar itu yang diasosiasikan ke golongan tertentu, baik secara golongan apapun, baik secara kulit, bahkan agama juga ya. Contoh misalkan kalau orang Amerika itu melihat orang Islam itu sebagai ini, misalkan ancaman. Kenapa? Karena mereka itu ya dulu pernah pernah ini pernah mengalami 9/11 itu pernah pernah diteror gitu dengan apa sebuah aliran yang mengaku Islam aliran terorisme yang mengaku Islam, makanya mereka <tum> kalau kalian punya punya aksi Halo, teman-teman, halo, halo, Sir. Mungkin ya, sedang bareng-bareng mungkin halo, semua ya, mohon maaf. ini Mbak halo, juga ngalami. Pak Marwi ini pun juga. Uh, Oke, okay. uh, perhatikan di sini ya, ini ada dua ada dua klausa. halo, halo, Nah, apa dia pakai simple present karena sampai sekarang itu masih itu adalah sebuah teori teori yang sampai sekarang simple pre simple pre 22 bisa dipahami lebih halo Maaf, Sir, putus -putus. Dan Pak Mawi ini silakan kalau ingin berpendapat silakan Pak bisa dipahami enggak kenapa ini dua-duanya menggunakan Uh, mohon maaf ya jaringannya bermasalah so, mohon maaf sekali uh, kelas ini nanti akan nggak apa-apa nanti materi ini akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya jadi nggak usah bingung ini cuma pemanasan aja soalnya kita nanti pertemuan selanjutnya itu agak agak ini agak agak banyak materi ini. halo mbak mulbi bisa mendengar saya iya sir kaya lagi ya kenapa kok dua-duanya menggunakan klausa ini Klausa apa klausanya itu simple present semua karena gini Gilman assert. Jadi dari kalimat ini, Gilman ini apa? Gilman ini sampai sekarang itu masih menegaskan. Halo? Halo? Yes, bisa bisa pahami ya? Berarti Gilman ini sampai sekarang masih menegaskan. Yang kedua, klausa kedua. Kenapa klausa kedua ini pakai r bukan pakai ur? Karena stereotip itu sampai sekarang masih dipandang seperti ini. Artinya ini sebuah teo teori teori yang sampai sekarang masih berla berlaku makanya ya, makanya ini ya, ini dua-duanya itu menggunakan simple pre simple present bisa dipahami mbak Mubi? oke okay, sah nah sekarang mbak kalau dad-nya dihilangin boleh nggak mbak hmm. Boleh. Boleh ini boleh, mbak. Gilman Assort Stereotype RFG boleh. Karena that ini artinya apa, Mbak? Bahwa. bahwa nah, karena dia berarti bahwa jadi boleh boleh dihilangkan. Nah, ini enggak dihilangkan karena dia itu orang Kanada. Ini aksen Kanada ya. Kanada itu mirip seperti orang Inggris dari penulisannya, tapi pengucapannya mirip orang orang Amerika. Nah, orang Kanada itu aneh namanya. Sekali lagi ya, lanjut ya. Kita cari kutipan selanjutnya. Nah, sekarang ini. Oke, Mbak, silakan. Edward Said Dibaca dulu Mbak, sana. Oh, dibaca. Edward Said argues that Said, itu nama orang, Mbak. Said. Edward said, said argues that the West specifically Western Europe has historically approached the Orient through a fantastical lens as a place of romance, exotic exotic be, beings, haunting memories and landscapes remake remarkable experience. memoris mbak, Memorize. Anu? Oh, memoris. kalau itu mengingat, jadi kata kerja. memoris. oh, memoris. Uh, memoris. Uh, jadi begini mbak, uh, saya nggak tahu ya teman-teman di sini uh, mungkin bukan bukan dari ilmu humaniora jadi mungkin tidak tidak ini ya, tidak begitu tidak begitu mengenal ya, tidak begitu mengenal tentang teori orientalisme. tapi yang jelas orientalisme itu adalah bagaimana cara orang kulit apa? Bagaimana cara orang barat itu memandang orang ti, orang timur. Nah, jadi cara orang-orang barat itu memandang orang timur. Nah, contohnya seperti ini. This, uh, Edward Said. Halo teman-teman. Yes, oh, ya. Edward Said. Argus. Itu apa Argus? Berargumen. Nah, berargumen bagus, atau mem, berpendapat boleh ya, bisa diartikan berpendapat juga. Edward Said berargumen atau berpendapat bahwa the West, the West itu apa mbak? Dunia, dunia barat, barat dunia barat, negara barat itu Atau khususnya, specifically khususnya, Western Europe, apa ini mbak Western Europe? Eropa, Eropa Barat. Eropa bagian mbak Barat. Barat. Has historically approach ya, sudah telah apa, telah secara sejarah itu berangkat pendekatan. Approach itu bisa dianggap beranggapan, ya, pendekatan, mendekatkan juga boleh. The orient, the orient. Orient itu Oriental, Oriental itu apa mbak? Orang Timur ya, orang Timur. Orient itu bagian Timur. Jadi ada West, West itu Barat, Orient itu Timur. Bapak memandang orang Timur melalui kacamata lens fantastika lens atau lensa fantasi ya. lensa fantasi sebagai a place of romance apa itu mbak? Tempat-tempat yang romantis, is Exotic beings, eksotis. Mak, makhluk makhluk-makhluk yang eksotik, exo, eksotik Ex things ya, itu makhluk ya. Itu ma hmm. makhluk, Haunting memories, memori-memori yang menghan, menghantui hal ya. Haunting itu ha, meng, apa artinya menghantui. And landscape, apa itu? Landscape itu apa? Peman, landscape, pemandangan, pemanda pemandangan. Remarkable experience. Pengalaman-pengalaman yang remarkable. Itu Remarkable itu kayak tak terlupakan. Tak terlupakan. Remarkable. Nah, perhatikan di sini. Jadi, maksudnya gini kalimat ini. Edward Said berpendapat bahwa orang Barat itu, khususnya orang Eropa Barat, itu memandang Orient atau orang Timur itu melalui kacamata fantasi. Yaitu sebagai sebuah tempat romantis. Tempat yang romantis, makhluk-makhluk yang eksotis, haunting memories, memori yang me, apa, me, menghantui, landscape, pemandangan, dan pengalaman yang luar biasa. Luar biasa atau tak terlupakan. Boleh. Nah, Mbak, Mbak, Mbak Ubi, halo. Iya, Sir. Halo. Kalau orang Barat, itu kalau dia datang ke Indonesia, ini ya mbak, apa Datengnya ke Bali, catatnya ke Bali atau ke Lombok gitu. Kalau ke Bali, ke Lombok mereka kemana mbak? Ke pantai. Ke pantai bagus karena mereka berpendapat bahwa orang-orang Timur atau negara-negara Timur, misalkan kayak Timur itu bukan berarti ini ya, bukan berarti Indonesia aja ya. Kayak ke apa? Ke ke Jepang segala macam. Mereka itu ingin melihat pemandangan. Pokoknya ingin mencari sesuatu yang eks Eksotik, karena itu semacam diposisikan, berarti apa negara Barat itu merepresentasikan negara modern, nah sedangkan negara Timur ya, itu merepresentasikan negara-negara yang masih eksotis. Exo, Bisa dipahami, ya, Mbak Mudi? Ya, halo, oke, okay, sah, di, di politik nggak ada pelajaran kayak gini, ya. Yang apa tuh? Yang Orient, West, Orient gitu, masa ada, ada tuh? Kayaknya dibahas nih, Tapi dibahas, aku kan? Politik, politik, politik barat, politik timur kan beda. Kan? Politik barat, politik timur kan beda. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, Oke, perhatikan. Nah, itu intinya ya. Itu intinya tadi. Sekarang kita masuk ke kalimatnya. Oke, Edward Said, Argus, Eka Said berpendapat bahwa The West has historically approached. Tuh kan? Tensisnya berbeda. berbeda. Kenapa, Mbak? Ini tensisnya apa, Mbak? Uh, set, it, apa klausur pertama ini? Simple present. Nah, klausur kedua, The West, sampai sini, titik sampai ini, Apa ini klausur kedua? Yang mana? Uh, yang kedua, sini loh. The West, sampai. Um, present perfect. kira kenapa mbak kenapa yang satu pakai simple present yang kedua pakai present perfect karena penekanannya ya tergantung uh -huh. penekanannya coba kenapa Pak Edward Said itu klausa pertama itu pakai simple present. Halo, Mbak? Halo? Halo. Halo? Halo? Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, sorry ya jaringan kita berdua kayaknya bermasalah Oke halo, halo, Edward Said Argus kenapa dia pakai halo, halo, Halo Bang Di. Halo. Halo. Halo. Halo, teman-teman yang lain, halo. Bisa mendengar suara saya? Halo, Sir. Ya, ya, oke, okay. lanjut. Mbak, kenapa dia pakai simple present, Mbak? Kenapa pakai simple present? Edward Said gitu. Oke, jaringannya hilang semua ya Oke, halo Mbak Aisyah, Halo, bisa mendengar soal saya, Mbak? Halo, Sir. Bisa? yes ya bisa. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Oke, sorry ya. Halo, Mbak Mubi, Halo. Halo Bang Luby, halo. sinyal, Mister. Sinyal ya, oke. Okay, Bertemu dulu ya. The West, alasan kedua nya kenapa pakai present perfect? Kira-kira kenapa? Iya, tadi penekanannya. Jawabannya itu penekanan. Kira-kira menekankan apa? Kenapa kok dua-duanya itu berbeda? Waktu. Waktunya? Oke. Okay. Selain waktu apa, Mbak? Pena penekanannya. Berarti kalau pakai simple present, itu menekankan apa, Mbak? Um, faktanya. Pak, bukan fakta. Tapi menekankan bahwa Edward Said itu sampai sekarang pendapatnya itu masih masih seperti itu, belum belum berubah. Gitu ya. Walaupun Edward Said itu uh, apa, kalau nggak salah sudah sudah ada apa ya sudah nggak ada orangnya. Tapi pendapatnya itu sampai sekarang masih masih konsisten. Gitu ya. Kemudian, kenapa yang satunya pakai ini? Apa pakai present perfect? Halo Mbak lebih iya, Mbak Aisyah bisa oke. Okay. Sorry ya, kenapa yang satunya pakai present? perfect? Karena hmm. telah dari dulu sampai, seka, oh, dari iya, dulu sampai, sampai sekarang. sekarang, dari dulu sampai sekarang. dari dulu sampai sekarang. teman teman-teman kalimat ini kalimat tidak tidak selalu sa, tidak selalu sama antara klausa pertama dan klausa kedua kedua kadang keduanya itu berbeda jadi satu kesatuan ya tidak ini mereka memiliki entitas yang berbeda Contoh ini, ya, sekali ulang lagi, ya. Nih. Uh, contoh dari buku, deh, supaya kalian ini, yeah. uh, ya, Mbak Isya, bisa mendengar suara saya. Terdengar, Mister. Halo. Halo, Mister. Oh. Pak Aisyah. Halo, halo. halo. Ya, bisa mendengar soal saya, Mbak? Bisa. Ya, halo, bisa mendengar soal saya? Bisa, tapi barusan terputus, Mister. Oke, ya. Uh, kenapa ini? Halo, Mister. Mendingan, halo. Mas putus-putus, Kak? Iya, masih terkadang terputus-putus, Mister. Ya, karena hujannya lebat sekali ya, maaf. Kalau teori, kalau teorinya Edward Said dibantah, apakah masih tetap pakai simple present? Iya, Mbak, masih tetap pakai simple present. Karena teori itu sampai sekarang masih masih berlaku dan masih dipakai. Walaupun banyak bantahan tapi teori tersebut tetap tetap valid, gitu ya. Soalnya teori-teori humaniora sama teori sains itu beda, Mbak. Kalau teori humaniora, kan, kalau dia dibantah, berarti muncul golongan baru. Ya, enggak ya. muncul golongan baru. Golongan lama itu belum tentu hilang. Ya, kan? Oh. Ya. sama lah, kayak Mbak. Apa bikin tesis? Tesisnya itu membantah apa, ya. tapi yang dibantah itu masih berlaku, kan? Ya, enggak. Ya. teori hubungan orang lain, kalau kalau teori muncul itu pendapat baru, mbak tahu psikoanalisis enggak, mbak, Sigmund Freud, pernah dengar ya, Sigmund Freud? Halo mbak Umi? Halo? Putus-putus ya? Halo? Mbak Aisyah bagaimana? Putus-putus? kenapa teori tersebut sudah dibantah apakah masih boleh menggunakan simpof jawabannya boleh Mbak karena apa Oke. Okay. Saya ulang lagi ya. Uh, halo Mbak Lubi, halo. Halo, Sir. Halo, Mbak Lubi, ya, halo. Ya, uh, ya, saya ulang lagi ya. Maaf jaringannya bermasalah. Uh, tadi pertanyaan gini, kenapa humana Ya, Mister. Langsung. Tidak langsung itu bentuknya seperti ini. Jadi mengutip, mengutip siapa yang bicara. Mengutip siapa yang bicara. Jadi seperti itu. Ya, intinya tensesnya itu tidak harus, tidak harus sama. Nah, nanti saya akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya ini kayaknya jaringan saya jaringan Mbak Multi Pak Maru ini pun juga tidak stabil makanya kita sering sering nggak connect ya oke saya tutup ya ya oke uh, terima kasih sudah bergabung maaf jaringannya tidak apa tidak stabil ya uh, saya nanti nggak apa-apa saya akan ganti ya saya.